Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Two of cup ataupun dua piala. Untuk zodiak yang pertama yang sukses di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diakal kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces akan sukses di bulan Oktober dalam kategori hubungan asmara. Di sini juga menggambarkan seorang Pisces akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen dan memiliki tujuan hidup bersama seorang pasangan. Dan di sini juga seorang pasangan akan menerima seorang Pisces dan menerima maksud dan tujuan seorang Pisces kepada pasangan sendiri. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Pisces dan pasangan akan memiliki satu tujuan hidup yaitu hidup bersama di dalam kategori hubungan asmara dengan mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Sol. secara umum, Queen of Sol itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Oktober di dalam kategori hubungan asmara itu tidak luput dari dukungan dan motivasi dari seorang pasangan Pisces sendiri, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Magician. Secara umum, The Magician itu diartikan mahir dalam hal-hal yang sentuh, mahir dalam perasaan, mahir dalam sesuatu, dan mahir dalam melakukan segala semua dalam prospek kehidupan yang menandakan di sini kesuksesan akan ia dapatkan. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan zodiak Pisces akan sukses dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020, dimana ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan Pisces sendiri. Dan The Magician disini menggambarkan seorang Pisces dan pasangan Mahir dalam melakukan suatu hubungan asmara di mana kesuksesan akan mereka dapatkan di dalam hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Five of Swords ataupun Lima Pedang untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang di kelahiran 21 Mei sampai dengan 27 Juni Di sini digambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang gemini di dalam kategori Kesehatan di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini juga digambarkan seorang Gemini mampu mengkontrol kesehatannya sehingga kesehatannya akan meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dimana di sini seorang Gemini mendapatkan sebuah dukungan dari keluarga dari rekan-rekan dan dari seseorang yang ia percaya dalam kehidupannya dan tidak jarang di sini digambarkan juga seorang Gemini mendapatkan kesuksesan di dalam kategori kesehatan dikarenakan seorang Gemini mampu melakukan suatu tindakan yang dimana ia meminta bantuan kepada seseorang tersebut sehingga di sini kesehatan seorang Gemini akan semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support NFB nya adalah King of Sword. secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri di sini menggambarkan seorang Gemini sukses dalam kategori kesehatan di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan support dan motivasi dari orang tua Gemini. Sahabat Gemini, rekan Gemini, dan orang-orang di sekitar Gemini sendiri. Dan jika kartu demi janji, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan seorang Gemini sukses di dalam kategori kesehatan di bulan Oktober, di mana mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar dan orang tua Gemini sendiri. Dan demikian di sini, menggambarkan seorang Gemini mampu melakukan suatu hal-hal yang berbau dengan kehidupan, di mana di sini seorang Gemini meminta bantuan kepada orang-orang yang ia percaya, yang dapat menunjang kesehatannya semakin bagus di bulan Oktober. 2020 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah nine of sword ataupun 9 pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini digambarkan seorang Libra akan sukses di dalam kategori kesehatan dimana seorang Libra mampu mengkontrol dan mampu melihat sebuah peluang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu peluang itu akan diambil ambil dan ia manfaatkan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mulai mengkontrol kesehatan dari pola makan, pola istirahat. Dan seorang libra akan mulai mengkontrol di dalam satu segi kehidupan di mana di sini ia akan berhati-hati di dalam segi kesehatan dan berhati-hati di dalam setiap waktu yang ia gunakan di kehidupannya dan untuk support energinya adalah kenaik offshore secara umum kenaik offshore itu diaplikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambarkan seorang liberal sukses di dalam kategori kesehatan dimana di sebelumnya seorang liberal kesehatannya menurun namun di bulan Oktober ini ia mampu meningkatkannya dan berhasil sukses untuk kesehatan yang lebih bagus lagi di mana yang mendapatkan dukungan dari seorang sahabat dan rekan terbaik di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu decician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang diva sukses di dalam segi kesehatan di bulan Oktober di mana yang mendapatkan dukungan dari seseorang seorang yang merupakan sahabat dan rekannya dan decician di sini menggambarkan seorang sahabat dan seorang rekan mampu memberikan support dan mampu memberikan motivasi kepada seorang libra agar bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah two of swords ataupun dua pedang untuk zodiac yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dianggap kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari ini digambarkan seorang Aquarius sukses di dalam mengkontrol waktu mengkontrol kesehatan serta mengkontrol kehidupannya di bulan Oktober tahun 2020. Dimana sebelumnya seorang Aquarius jatuh ataupun down serta mendapatkan beban pikiran dikarenakan seorang Aquarius dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dan di bulan Oktober ini seorang Aquarius mampu menentukan pilihan itu dan mendapatkan kesehatannya lebih bagus dan ia akan sukses di dalam kategori kesehatan di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mulai mengontrol pola tidur, pola istirahat, dan pola makannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan Seorang Aquarius sukses dalam kategori kesehatan dimana seorang Aquarius mampu menentukan suatu pilihan hidup yang membuat dirinya daun di bulan sebelumnya itu ia dapatkan dikarenakan mendapatkan masukan dari seseorang sahabat ataupun seorang rekan serta di sini yang mendapatkan masukan dari orang tua Aquarius sendiri dan jika kartu the Magician kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan Seorang Aquarius sukses dalam segi kesehatan, dimana dikarenakan mendapatkan motivasi dari seorang sahabat, seorang rekan, dan orang tua. Aquarius sendiri dan the magician di sini menggambarkan seorang sahabat, seorang orang tua mampu melakukan dan mensupport seorang Aquarius agar bangkit dan menentukan pilihannya yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di sini kesehatannya akan semakin membaik dan seorang Aquarius akan sukses. Mengkontrol kesehatan di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Pisces yang sukses di dalam kategori hubungan asmara selanjutnya Gemini di dalam kategori kesehatan selanjutnya Libra di dalam kategori kesehatan